Lebih malah dupetor, padahal pengen pentem oh. Mencarola di banner sebelah ya. Wah Mbak benarnya sudah ready menanti saudarinya. <laughs> sudah ready ya, ntar. 69 sanity. Ah iya kah? ini 70. Oh iya ya, 69. gua baru sadar. <tuh> Alhamdulillah. latinum akhirnya pulang setelah sekian lama. Oke. Okay. Kapan event chain yang baru itu nanti? Nanti tanggal 15 mungkin ya. tanggal 15 mungkin. Sepertinya tanggal 15 dan itu banner biasa ya, bukan banner limited. Banner biasa. Ini enaknya gua beli skinnya Pentem atau enggak deh? Tergantung ya. Gua jadi ragu bisa enggak ya si Rock sama si Rosmontesnya. Ya, optimis saja lah ya, optimis saja. Healing, healing, healing, healing mele ya. Pengen nabung PO ya, sama <laughs> sama juga ini pengen nabung PO. Bentar, ya, pemanasan-pemanasan di sini dulu. Ya, ada teori juga sih. Teorinya itu apa tuh recruitment, recruitment beberapa kali ya kan. Setelah itu langsung gacha <laughs> Melee healing, ini pasti defense ya, defense healing ya. Spos ah, iya, pasti. Tidak mungkin dong ah, ner datang di sini ya. Oke okay lah, ntar habis ek stack. Oke okay, siap. Ya. Oke okay, bigel. Oke okay. red up nih pasti. Soalnya defender semua in defender semua. langsung 10 kali lep, eh, langsung 10 kali pull bang eh, kayaknya sih enggak kita main single single saja ya single single kalau enggak delay next malah tapi kemungkinannya delay sekitar Mei atau Juni wow anu itu ya? beli aja Gua mau beli walaupun enggak ada pentum ya yeah. tergantung masing-masing lah ya Ini gua masih belum nih masih belum menjamah di situ ya ini siapa sih Oh Meland ya. Oke okay, kita lihat yang pertama Apakah langsung ya uh, kita tidak ada pebang ya. <tuh> <tuh> ya, sudahlah Parfumnya kagak ketemu, parfum <gak> Kagak ketemu parfum Titik oh. gua kepake ama Seus Wars, wo, CoB, CH8, CC3 ECN, CH8 Duluan, kalau nggak salah, ya yeah. Kita lihat di sini wow, putih Putih, bos oh, Ini ketinggalan apa? Masih belum, ini baru pertama kali Ansel, oke okay. Bismillah ini suaranya ada ya kan? Red of banner kereset kah titinnya? Ah kurang tahu juga itu. Gua masih belum paham itu. Misalkan red of itu. Iya. Yeah. Oke okay, langsung skip saja lah. Langsung skip. Oke okay, defender healing ya kan? Yuk bisa yuk beli nih ya. Bisa. Skip skip skip skip. Oh, mantap, red up cuy, yuk red up yuk red up red up red up nih pasti nih, kalau <laughs> lanjut terus red up nih pastinya, wah nice info mam. yang penting dapat bintang enam reset, meski red off, oh berarti misalkan red off pun tetap ane ya? bang nanti streaming Di CN server ane mau lihat new UI, oke okay, oke okay. siap, nanti kita streaming ya. Punten, ya Punten Selamat malam juga bangku aku eh. Oh yang ini ketujuh Oke okay, yang ini keempat Oke okay, meteor skip, skip. Oke okay, sudah yang keempat ini yang kelima Apakah kita dapat Austanya di sini skip skip Oke. Okay. Red <laughs> Dua Oke. Okay, ini yang kelima. gua pakai orondum Kita single-single saja loh. <laughs> Sudah gua bilang ya kan. <laughs> <laughs> nice Gokil Gokil Gokil Gokil sekali Ner Terima kasih Nur. Oke okay. Mantap sekali Nur. Akhirnya Blamey sign GG <laughs> Nice Tanda-tanda Tadi beneran Ya tanda-tanda Tadi beneran Pertama healing ya pertama si Ansel tadi ya kan Ansel kedua Defender nah <laughs> Defender healing ya kan terus keluar lagi itu Defender nya lagi itu si siapa namanya tadi bubble nah ya bubble red up udah uh, pasti red up itu gua yakin <laughs> oke okay, terima kasih ternyata singkat sekali tidak perlu lama-lama Hai 60 wangi